Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi bersama saya Joe D. L Jawahir Channel ini saya akan memberikan Tutorial cara Mengkombinasikan scr dengan snd -Cpy untuk mendapatkan audio forwarding atau audio dari perangkat Android kita sebelumnya pastikan Android kalian adalah Android versi 10 ke atas ya nah jadi yang pertama kita buka untuk website ini ya kita next kemudian kita perlu mendownload dan menginstall ya VLC media player entah 32bit ataupun 64bit tergantung versi dari Windows kalian Kemudian pastinya kita mengaktifkan untuk opsi developer perangkat Android kita. Nah, untuk kalian yang belum tahu caranya, kalian bisa menonton video sebelumnya ini. Kalian cek di bagian kanan atas ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita perlu kabel data ya untuk menghubungkan perangkat Android kita menuju ke laptop ataupun PC desktop kita. Nah, kemudian kita download aplikasi SNDCPY. Nah, Kemudian audio forwarding akan berfungsi. Nah, itu adalah gambaran yang akan kita kerjakan di video kali ini. Oke, okay, kita lanjut. Nah, di sini saya sudah membuka untuk website SNDCP-nya dan kita bisa scroll ke bawah ya. Fungsinya SNDCP ini adalah meneruskan audio dari perangkat Android 10 ke komputer atau laptop kalian ya itu tidak memerlukan akses root apapun. Jadi HP tanpa akses root juga bisa dipakai ya. Dan tujuannya untuk mengaktifkan atau meneruskan audio saat mirroring dengan SCRCPY. Nah, untuk kalian yang belum menonton video SCRCPY, belajar lebih dalam settingan SCRCPY bisa nonton di video saya sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada requirement atau persyaratannya jadi bagaimana cara sndcp ini bekerja yaitu dengan yang pertama Android setidaknya membutuhkan Android versi 10 yang kedua kita harus menginstal aplikasi yang namanya VLC ya, yang kita telah bahas sebelumnya ya ini dia kemudian kita mendownload aplikasinya ya di sini berupa zip jadi kita perlu mengekstraknya. langsung saja kita install VLC ya dengan buka websitenya kita bisa pilih untuk versi Windows nya untuk Windows 32bit kalian download yang ini kemudian untuk versi Windows yang 64bit kalian download yang ini nah untuk yang lain-lain saya tidak akan membahas karena saya akan memberikan tutorial melalui operasi sistem Windows kebetulan untuk Windows saya 64bit dan saya download yang ini dan kalian klik ya nah disuruh nunggu di sini kalian tunggu beberapa detik langsung saja kalian download untuk langkah kedua kita akan mendownload aplikasi dari sndcp ini ya kalian bisa pilih yang menggunakan adp windows ini ya yang nomor dua ini kemudian kita download kita simpan di dalam folder scrcp yang sebelumnya kita sudah download ya kita save aja kemudian kita mulai download Oke jadi ini adalah folder scrcpy tadi yang di dalamnya ada file sndcpy yang barusan kita download tadi ya. Ini kita ekstrak ya. Kita ekstraknya ekstrak uh, folder gini ya. Jadi kita tidak memilih ini here melainkan kita pilih yang ekstrak tuh sndcpy dan seterusnya. Kita pilih yang ini. Kemudian muncul folder hasil ekstrakan kita tadi. Kita double klik. Nah ini adalah file-file dari SNDCP ya. Jadi ada 6 file di dalamnya. Nah, perlu diketahui sebelumnya ya. Saya udah coba untuk Android 9 ya. Kebetulan HP saya Android 9 dan saya mencoba install SNDCP. Nah, terjadi error seperti ini. Jadi benar-benar tidak bisa diinstall ya untuk versi Android 9. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginstall VLC ya. Kita klik OK, kemudian kita tinggal next-next saja. -next kita tunggu sampai prosesnya selesai. dan kita run VLC Media Player. Lalu kita close saja. Oke, jadi saya ulangi sebelum kita menjalankan SNDCP-nya. Jadi kita sudah connect ke website GitHub ya kemudian kita sudah mendownload dan menginstall vlc media player dan kita sudah mendownload sndcpy kemudian kita ekstrak kemudian kita sudah memastikan bahwa HP kita opsi developernya aktif dan USB debugging nya aktif yang kita colok ke PC atau laptop kita dan langkah terakhir kita akan mencoba me membuka atau menginstall sndcpy-nya ya. Oke okay, kita lanjut. Oke okay, jadi kita buka dulu scrcpy-nya ya. Ya teman-teman bisa lihat langsung lebih jelas. Nah ini adalah scrcpy ya. Kemudian eh, kita langsung buka folder sndcpy. Nah di sini kita bisa lihat untuk file bat ya dengan ekstensi bat-nya. Di sini ada beberapa perintah dari aplikasi ini. Nah, di sini sudah termasuk untuk menginstal SNDCPY.apk atau aplikasi dari SNDCP sendiri ya. sebenarnya kita juga bisa untuk install manual. Nah, itu sangatlah ribet, mungkin buang waktu juga ya. Oke, kita langsung saja buka aplikasi SNDCP-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Dia menginstal ya kita lihat Oh ternyata tidak berhasil ya seharusnya ada notifikasi sndcpy menunggu untuk terkoneksi ya kita jalankan terus ya coba kita mulai sekarang nah ini dia ini yang saya maksud ya nah, sndcpy audio forwarding enable nah, kita bisa cek apakah dia masuk atau tidak di aplikasi OBS ya kita langsung saja buka OBS-nya. Nah, ini terlihat ya teman-teman. Pada saat kita tekan, nah dia masuk di desktop audio. Jadi, untuk audio komputer atau laptop kita digunakan oleh SND CPG ini. Kita langsung saja cobain di aplikasi OBS. Let's go. Oke jadi kesimpulannya atau cara kerja dari SNDCPY ini jadi berangkat Android kita yang telah terpasang atau terkoneksi dan tersetting oleh SNDCPY akan meneruskan audio ke VLC. Nah jadi kita perlu install VLC tadi ya kemudian dari VLC menuju ke audio eksternal kita kemudian speaker atau audio output speaker kita akan direkam oleh OBS. Di situ ada fitur desktop audio, jadi muncul di aplikasi OBS. Fitur yang sangat membantu untuk kita merekam desktop audio dari SNDCPY. Oke teman-teman, jadi itu adalah video tutorial menghubungkan SNDCPY ke perangkat Android kita. Kemudian kita mirroring menggunakan SCR-Cpy dan outputnya SND-Cpy. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini. Klik like dan aktifkan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan lebih semangat lagi memberikan tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.